kalau di madura guys ini namanya layangan kak Sekan. atau namanya layangan nokmanoan layangan sawangan nokmanoan atau kak Sekan. terus ada juga yang bilang kalau ini layangan tok seka CKN. Ini lebar sayapnya sekitar ukuran 3 meter. Ini sayapnya ini Ini sayapnya sekitar 3 meter ini guys terus besar tamparnya seperti ini ini tamparnya besarnya ini seperti ini guys ini sudah mengudara berkali-kali ke sini guys, ini guys. yang di atas sudah mengudara tiga layangan empat layangan di atas guys uh, yang itu yang besar guys sudah guys video kali ini malam ini ini mau betulin layangan yang satunya guys oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh